aneh ambil aku akuita paling Di channel ini. Wah deketnya view banget ya, iya karena di mana ini para guru-guru SD kota Cileulang akan bersaing, bareng-bareng. Nah keseruannya kalian isw tetap subscribe, tetap like, buat yang enek-enek untuk mewawili channel ini sampai akhir. Ayo diskip ya brek karena keseruannya bakal terus selama video. Nah, Nanti suasana. akan baik-baik. nanti nanti, di? oke, okay, see you. Bu uh, bagaimana? mau kemana hari ini? mau ke telocor? mau mancing mania mantap? bisa ada wajah. Siap siap siap. Sudah tidak ada yang tertinggal. Ibu guru ibu guru yang cantik cantik ini. Siap siap siap. Sip, mau cari sesederhana <laughs> <laughs> siap siap siap nggak ada ketinggalan bu sudah, sudah siap sudah keluar. siap semua oke okay? oke okay. Guys, kita jadi di Telocor. Guys. Telocor, guys. Lagi ngapain? Cari apa deh kene? Makan. Makan. Siap-siap. Weh, ini bakar-bakar. Ih. Bakar. Ayo, eh, mari, mari, mari, mari, mari. Oke, okay, guys. Cuci tangan dulu. Ya, peduli Covid ya. Tetap peduli Covid harus cuci tangan dulu. sekarang kita sudah di di luncur di, di bisa tambah hari menikmati ikan bakar siap siap terus oh. di sini oh. ada apa aja belum pernah kesini sebelumnya itu tambah eh, bukan ya, ya, bukan nah, ya. ya. iya kayaknya ya dari oh di sana ada pulau baru oke oke oke coba naik perahu kuning Mungkin ini meskipun di... mana ya Untuk bisa ternah di wis Terus kain manci, dan harus cuci tangan dulu Harus patuhi prosedur PSBB. Terus disini kok banyak Kayak tambang, bener Banyak tambang, bagi kalian sih mau ke sini Mau langsung ke wisata bahari Tlocor Aduh, kurus Terus ya re, nikmati keseruannya Di Akhwita Valentina Channel, oke? Cukup. Cukup. Yang kecil, yang Aman kok. Aman, aman. Ikut semua. Hahaha. apa-apa Bu, nanti dipegangi kok. Pak, aku yang lepaskan Ikut semua, wes. Ikut semuanya. Ikut semuanya. Busari, sampun siap? Siap. dekat. Habis <laughs> ini naik apa, Bu? Kenapa, <inois> Ayo ikut, Bu. Dasar, <cafeteria> ayo, Ayo. <bud. self> <Push> ikut. <subscribe> teriak Saki, wes menerima, wes kenyang semuanya, perutnya sudah bahagia semuanya. Nah sekarang kate melo, apa naik kapal? Nah aku gak ngerti, kapalnya arahnya nang dia, aku gak ngerti. Aku melo ibu-ibu bapak-bapak yang di GMA. Terus aku ya penasaran sih, dah jadi kapalnya ku nang dia, dan kapalnya kok ke debut sini aku gak ngerti. Cek maling ini, satu BBK, enggak apa-apa, jual nang dia, orjol nang dia, tontonan sampai full video. Oke, sekarang itu mau naik kapal, yuk tunang pelabuhan di sini kan ini ada pelabuhan kayak pelabuhan mini nulur ya takut tuh yo kalian lon ono kapal kapal boat opo speedboat boat opo kayak monu monu lah pokok eh iki dan tiketnya ku satu orangnya dua 20.000, ribu iku isoppe cari nih Nah, kayak eh kapalnya aman ya. wes ihi nang tempat antrian nih kayak semacam pelabuhan nih nul mini pelabuhan mini harbor naik perahu 맞아, 但是... <laughs> aman deh Dan <tun> duduk <Ketodong> mbak <prau. tun> Oh my god. dir yang ngapain ternyata enggak enco encopal kene ah bagaimana pak aman aman mulai ketemu arus guys mulai mendut-mendut mendut. ayo nah, ya. mulai anak percikan-percikan tadinya enggak ada tapi saya ki percikan-percikan Ini seri-seri sep mulai keciprat <gulai> Oke, okay, de di depan Iko nek de celah sing de depan Iko iku adalah laut Jawa lepas rek. Jadi iki adalah apa kayak muara ngono, dan kene iki di iki wis laut. Kalian nglewati perbatasan iku, Senekar iku, sing gak ana hutane iku wis laut. Yeah. Wis. Apa diputar kono enggak ya? Hmm, well see, well see. Aku penasaran bakal ono op tak juga Wiang ini wis mulai gede iki. Angin dan airnya wis mulai, ya. mulai punya ritme, ya, wis mulai punya ritme. enggak lewat, Guys Kenapa <tippet> oh, <God. tip> so banget total, guys. <tip> <tip> Hai, iya, sampingan tolongan. Perasaannya, Pak Oki lega, siap Bu Salis Bagaimana kah Siap Mantap Sudah sampai hai, hai, utuh Tidak mual ternyata Ya Bagaimana ibu perasaannya ibu? hai, hai,